Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guys. Saya lagi berada di Sungai Kujung, Gosok Lagi Lagi ada acara mancing bersama. Ayo, kita tonton videonya. Hai, guys Cuma hai, hai, Pulang pancingannya doang, hai, berhadiah hai, perak kalau yang beruntung dapat jackpot nilainya hai, hai, hai, hai, juta rupiah okay. hai, hai, satu terus ayam satu hai, satu masih banyak hadiah-hadiah lainnya yang menarik, seperti payung cantik, sapi, kerbau, kambing, kontak, dan lain-lain. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan -nyal tombol loncengnya ya, biar Hari saya terima kasih, dilanjut. ini ada paman Roman lagi serius mancing, siapa tahu dapat kambing. Ada yang dapat nama. Ini bang Tony, bang nyit, narik ini, sayang Saya kecil, kecil, Tempatnya ikan lele pastinya akan naik, Ini ada Bang Tanto ini enggak semangat dia mancing-mancing eh, guys mancing, ya. mancing mania kali